Kau tahu hal-hal yang dulunya menyenangkan, bahkan hal itu menjadi sesuatu yang selalu kusebut dalam doa. Entah kenapa, sekarang jadi gak menarik lagi, tapi aku gak ngerasa berubah. Cuma semua kerasa datar raja. Mungkin aku capek. Mungkin semua manusia begitu. Hidup rasanya jadi... ...berat banget. Pekerjaan. Pertemanan hidupan sosial ekspektasi keluarga dan tekanan dari orang-orang sekitar alih-alih hidup sebagai insan aku jauh lebih ngerasa kayak aku ini sapi yang kulakukan hanyalah mengerjakan rutinitas yang sama setiap hari apa juga ya semakin dewasa semakin kita dituntut untuk menyesuaikan masalah sendiri dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja sehancur apapun keadaannya Semua orang berusaha keras menjalani hidup sebaik-baiknya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang mereka hadapi di balik kehidupan yang mereka jalani sekarang. Sahabatku yang menikah di usia muda, rekan kerjaku yang mendapatkan promosi, Mudah, mudi yang menikmati kebahagiaannya bersama segelas kopi. Atau kamu yang berbaring sambil mendengarkan berbicara. Sebaik apapun orang lain terlihat, kita semua pasti berusaha keras melewati setiap drama kehidupan. Aku gak sendirian kan? Dan ya, di tengah kerasnya hirup pikuk kehidupan, apa apapun kita hari ini, selalu ada alasan untuk bersyukur. Hari esok pasti lebih baik.